Halo guys Selamat datang kembali di channel YouTube info kini Mari kita berbagi hal-hal yang menarik di seluruh Indonesia atau dunia khususnya Sumatera Barat Oke guys kali ini saya akan bahas tentang tradisi-tradisi yang dilakukan di ranah Minangkabau apa saja Mari kita lihat Oke mari kita lanjutkan lagi. Iya, Dankabau. Sumatera Barat dikenal juga dengan sebutan Bumi Siti Nurbaya. Ya, kenapa sebutan ini sering muncul dari salah satu karya novel Marah Rusli yang berjudul Kasih Tak Sampai. Di mana salah satu tokoh yang sangat populer itu dituliskan dalam buku itu adalah Siti Nurbaya. Juga ada jembatan Siti Nurbaya di Padang. Buku itu diterbitkan oleh salah satu penerbit nasional di negeri Hindia Belanda pada tahun 1922 Kisah Cinta Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri yang terhalang oleh Datuk Maringge pernah dipilmkan Melegendanya kisah Siti Nurbaya ini setiap tahunnya dikemas dalam sebuah event yang sangat besar Orang sering menyebutnya sebagai festival Siti Nurbaya Nah kemudian selain memiliki keunikan budaya dari sosok perempuan Minang Yang lahir dari karya seorang marah Risli Minangkabau juga memiliki banyak sekali keragaman budaya yang lain keragaman budaya di Nusantara Apa saja keberagaman budaya tersebut yang dimiliki bumi Siti Nurbaya ini Mari kita simak berikutnya Adapun tradisi yang masih sekarang dilaksanakan adalah upacara turun mandi Upacara turun mandi ialah sebagai salah satu upacara tradisional masyarakat menangkabau Yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia Kalau cara jawanya adalah agekoh Sekaligus memperkenalkan sang bayi kepada Masyarakat sekitar, upacara ini pun digelar di Sungai Batang Ayah, atau bahasa Minangnya sungai, itu Batang Ayah. Dengan prosesi arak-arakan, upacara ini hanya bisa dilaksanakan di Batang Ayah atau Sungai. Jadi, kesimpulannya, upacara ini memakai orang banyak dan orang sekampung, kalau bisa yang dilaksanakan di dekat sungai yang selanjutnya ialah balimau balimau adalah tradisi mandi membersihkan diri menjelang bulan ramadhan kalau di jawa tengah memang ada acara seperti ini contohnya padusan yang dilaksanakan di sumber-sumber mata air atau di sungai-sungai atau di sendang Kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat menangkabau di lubuah atau di sungai Selain itu Bali mau juga memiliki makna lainnya Yaitu mensucikan batin dengan bermaaf-maafan Antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya Sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Masalah yang ketiga yaitu makan bajamba Makan bajamba sering juga disebut makan barapa Tradisi ini sampai sekarang masih jamak dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Masih sering dilakukan dan masih sangat terjaga. Makan berjamba adalah tradisi makan dengan cara makan bersama di sebuah tempat. Biasanya dilakukan pada hari besar Islam, upacara adat atau acara-acara penting lainnya. Tradisi makan bajamba ini diperkirakan masuk ke Sumatera Barat seiringan dengan masuknya Islam ke ranah Minang pada abad ke-7 Maka tidak heran banyak adab dalam makan bajamba yang sesuai dengan syariat Islam Sesuai dengan ketentuan Minangkabau, adat bersandi syarak, syarak bersandi kita buah Tradisi yang berikutnya ialah Bataga Pangulu Masyarakat etnis Minangkabau hidup dalam budaya bersuku dan berkaum Setiap suku biasanya memiliki seorang penghulu atau datu Ketika sebuah suku atau kaum mengangkat pimpinan kaumnya yang baru Maka diadakanlah upacara Bataga Panghulu Upacara Bataga Panghulu merupakan salah satu upacara yang sangat besar Yang menjadi tradisi masyarakat Minangkabau Acara ini biasanya diadakan dengan menyembelih kerbau dan mengadakan acara pesta selama tiga hari tiga malam. Bahkan ada yang sampai seminggu. Yang kelima ialah Bataga Kudo Kudo. Upacara Bataga Kudo Kudo merupakan salah satu rangkaian panjang dari tradisi masyarakat Minangkabau dalam membangun rumah atau istilah Jawanya adalah sambatan kalau di jawa ada namanya sabatan. upacara bertagak kudo kudo sendiri dilakukan saat sebuah rumah baru akan didirikan biasanya upacara ini mirip dengan baralek, dengan mengundang orang kampung dan sanak familie kadu yang biasa dibawakan oleh tamu undangan adalah seng atau atap untuk rumah Salah satu tradisi yang lainnya adalah pesta Tabu. Perayaan Tabu merupakan tradisi masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Hal ini digunakan untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad yaitu Hasan dan Husain. Prosesi ini biasanya berlangsung selama satu minggu lamanya, dengan perayaan puncak yang dinamakan Hoyak Tabu. Yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram setiap tahunnya Salah satu kalimat tentang Pariaman dan Tabui adalah Sebuah pantun yang berbunyi Pariaman Tedangalanggang Batabui Mangkonyorami Seperti itulah kira-kira Pada puncak perayaan Tabu ini Biasanya masyarakat dari seluruh penjuru Sumatera Barat Akan memenuhi kota Pariaman Untuk menyaksikan Hoya Tabui tidak hanya dari Sumatera Barat, mereka yang menyaksikan prosesi pesta tabui bahkan juga datang dari luar negeri. Event tahunan Kota Pariaman ini memang sangat luar biasa dan dinantikan oleh seluruh warga di dunia. asik kan yaitu tradisi-tradisi yang ada di binangkabau eh tapi jangan dirancak dulu masih ada tradisi-tradisi yang lainnya jadi tetap di channel youtube info ini jangan lupa tekan subscribe kalau tekan itu tombol subscribe nya tuh yang warna merah kalau belum ditekan harus tekan dulu karena gratis oke okay? Dan selanjutnya ialah pacu jawi Jawi dalam bahasa Indonesia artinya ialah sapi Salah satu tradisi unik yang menjadi favorit dari Sumatera Barat Pacu Jawi merupakan tradisi yang sangat unik yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar khususnya masyarakat di Kecamatan Sungai Tarat, Rambatan, Limau Kaum, dan Pariangan. Selain itu Pacu Jawi juga dilaksanakan di wilayah Kabupaten 50 Kuto dan paya kumbuh sekilas pacu jawi mirip dengan karapan sapi di madura namun yang membedakan keduanya adalah lahan yang digunakan jika karapan sapi jawi menggunakan sawah yang kering maka pacu jawi menggunakan sawah yang basah dan berlumpur yang selanjutnya ialah pacu Itik atau balapan itik. kalau bahasanya ya balapan mentok atau bebek Iyalah salah satu tradisi unik dari Sumatera Barat, khususnya di daerah Payakumbuh dan 50 kota. Event Pacu Itiak biasanya dilaksanakan di 11 tempat berbeda di kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Tata cara perlombaan ini ialah dengan melemparkan Itiak sehingga Itiak pun bisa terbang menuju garis finish. Itiak yang paling cepat mencapai garis finish akan dinyatakan sebagai pemenang. Jarak tempuh satu lintasan pacu itya ini biasanya sepanjang 800 meter. Jadi pacu itya ini sama seperti pacunya di Jawa itu pacu dorok atau pacu burung atau pacu burung merpati. Ini okay guys sudah selesai kan? Itulah sekitar kira-kira begitulah tradisi yang masih dijalankan di lokasi Minangkabau Sumatera Barat dan itu masih ada sampai sekarang dan masih dijalankan sampai saat ini Oke Mari dukung channel saya info kini dengan cara subscribe like dan komentar dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya Oke terima kasih